Tidak ada melengket pada tipikat sifat sifat baku yang jelek. Ini tersawuk. Samping juga kita harus paham ilmu kesupian. Ilmu kesupian ini yaitu ilmu hakikat. Untuk menjadikan iman kita, akidah kita. Dari ilmu yakin Kepada ainul yakin Kepada hakul yakin Ilmu yakin Kita yakin keberadaan Allah Kalau itu ada Dan sifat-sifatnya Pencipta langit dan bumi. Ainul yakin Terlihat di dalam batin kita Keberadaan Allah Dan sifatnya itu Hakul yakin tidak terlihat Ada selain Allah Ini dikatakan syuhud Itu adalah Ajaran-ajaran kesucian menanamkan Keimanan kita ini Kokoh dan kuat eh, Di dalam batin kita Para hadirin hadirat Kalau iman kita telah kuat Dan kokoh yang dikatakan Iman kami kita bisa syuhur Makanya Tidak ada kesusahan kegundahan di dalam hati kita Di dalam kitab diterangkan Namanya dalam ikadul emang Diterangkan Untuk menolak kesusahan Yang datang dalam hati kita Kita syuhur Syuhur itu tajali menyaksikan terjadi keberatan Allah dalam hati kita. Itu kita tahu bahwa yang terjadi ini semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dari lainnya. Hanya kita melihat orang yang menciptakan, orang yang menentukan, tidak lain hanya Allah. Maka kita tenang dan aman. Tidak ada selain Allah di dalam batin kita. Ini ajaran kesupian Agar supaya kita dapat bersama Allah Kalau ada selain Allah di dalam hati kita Kita belum ada bersama Allah Diri kita tidak ada dalam hati kita Lalu Kalau kita sudah bersama Allah Kita dibantu oleh Allah Apa yang kita inginkan Yang kita kehendaki. Allah akan memperkenalkan kemauan. Makanya oleh Ibnu Arabi mengatakan orang yang paling kaya di dunia ini orang yang makrifat. Makrifat yang setelah berhakekat. Ada makrifat sebelum berhakekat. Ma'rifat sebelum berkehakikat Itu dikatakan makrifat awam Maknanya kita mengetahui Allah Dengan tanda-tanda keberadaan Allah Ada alam Dan dengan akal pikir kita Bahwa Makanya Alam ini adalah Allah Yang melakukan yang membuat tidak ada yang lain selain Allah jadi mengetahui Allah dengan akal dengan dalil burhan dan juga dengan nafkah, dengan Al-Quran dan hadis mengenal Allah sifat-sifatnya Allah itu dikatakan makrifat Allah <tuh> tetapi bila mana kita mengenal Allah ada nur sahaya, keberadaan Allah sifatnya itu ke dalam batin kita makanya Allah lebih terang untuk kita kenal untuk kita dapat dari alam semesta berarti Allah itu dalil alam ini madulu lebih terang kita menyaksikan Allah daripada menyaksikan alam ini dikatakan itu makrifat ini hmm. jadi makrifat kawas ini setelah kita berhakikat makna setelah kita berhakikat setelah hilang wujud kita di dalam wujud Allah makanya di dalam waktu panah pada waktu itu telah bata jadi kita lihat keberadaan Allah dengan makna tidak bisa kita sampaikan, kita, kita ucapkan bagaimana keberadaan Allah. Nah, cuma kita terasa dalam hati kita, cuma kita lemah untuk mengucapkan, mengatakan, karena waktu kita mendapatkan itu dalam keadaan panas. Jadi, itu dikatakan makrifat kawas. Jadi, ada makrifat kawas, kawas. Itu lebih tinggi lagi. Tidak ada jalan bagi kita untuk mendapatkannya. Tidak ada dalil untuk menunjukinya. Karena itu, Allah yang bermakrifat dirinya dengan diri. Itu lebih tinggi lagi Jadi kalau makrifat Kawas ini Ini ada Rasa Cahaya Sifat Jalal dan jamal Atau cahaya datanya masuk Itu dikatakan Makrifat Di dalam kita berhakikan ada ma'rifat Allah yang bermakrifat. La ya'rifu Allah billah, tetinggi lagi. Jadi kalau Anda dapat bermakrifat secara kawas, apalagi secara kawasul kawas, maka ini Anda termasuk golongan wali-wali Allah. Wali-wali wali-wali kadang dengan demikian Bahwa Anda telah dapat Dipelihara oleh Allah. Sebagaimana seorang ibu Memelihara anaknya yang kecil Anaknya yang kecil Sebelum kemauan anak Untuk Mendapat minum Minum telah disediakan oleh ibu Sebelum anak itu berkemauan Untuk makan, naci telah disediakan oleh ibu. Begitulah itu makrifat. Hmm. Maka ada hadis Rasulullah mengatakan cari kataku ta'ika amalanku hakikat kelakuan hatiku. Makrifat adalah rahasul mali. modal hidupku. Hmm. Atau dikatakan juga kami tapi ya. ada hadis mengatakan rahasul mali. Modal hidupku Modal hidup kita Di dunia ini makrifat Modal hidup kita di akhirat Makrifat rif. ma Jadi makrifat itu Mahal sekali nilainya Mahal nah, Mahal Nilainya makrifatnya demikian Lebih Bahagia dari harta Lebih Utama dari pangkat Dari kedudukan makrifat